si pasangannya apa I am you are she is nah she is is berubah jadi apa pak tan keduanya worse nah itu bagus ingat kemarin ya kemarin punya ingat ingatnya ini ada worse worse sama worse ya nah, ini jadi ini bentuk kalimat nominal, ya. Artinya, apa? Kemarin, katakan kalimat nominal itu. Kalimat, yang? kalimat yang memakai "to be". "To berarti tidak pakai kata kerja. Tidak ada kata kerjanya, maka pakai itu to, "to be". Jadi alasannya "to be. Ya, nah ini kalimat nominal, ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalau situasinya kemarin atau sudah terja terjadi. Ya. Last year itu apa? Tahun. Tahun apa? Tahun. Last itu artinya lalu, berarti tahun. Tahun, lah, tahun lalu, ya. tahun lalu, tahun lalu yang setia adalah nah, oke. Okay. Patan ada pertanyaan ini sudah, sudah, sudah. Ini ya, ingat ya, ini kalimat nominal. Kalimat nominal itu tidak pakai kata kerja, maka pinjam dari itu lebih oke okay, ya. Nah, pasangannya tinggal dilihat, nah, ada catatannya kan? Tinggal dilihat aja ya. Terus kemudian lanjut ya. Nah hari ini teman-teman kita tidak belajar kalimat penutup lagi. Nah, tapi nanti tetap ada ya. Nanti kita besok kita lanjutkan lagi. Nah hari ini kita belajar kalimat per kalimat per, kalimat verbal. Ya. Nah oke okay. sekarang. Kalau tadi kalimat nominal itu kalimat yang tidak pakai kata kerja, maka pinjam dari tubi. Kalau kalimat verbal, bagaimana? Kalimat yang apa? Kalimat verbal, kalimat yang apa? Halo, halo, halo, Sam. Ya ya ya. Kalimat verbal bagaimana Pak Tan? Apa kalimat verbal? Kata kalau gitu. Iya ya, bagaimana Pak Tan? Eh, gan jumping. Ya, kalau berarti kalimat yang menggunakan kata, ker, kata kerja, ya. Kalimat yang menggunakan kata kerja itu kalimat per kalimat verbal. Contohnya saya bekerja di rumah. It is I work. Misalkan I work at at home. Saya kerja di di rumah. I work at home. Nah, perhatikan e, ini pakai verb satu berarti saya kerja di rumah. Ini kalau kerjanya sekarang sekarang kita akan belajar ini menggunakan apa ini yesterday yesterday berarti kema, kemarin Misalkan. contoh kemarin saya kemarin kalimat ya, bahasa indonesia ya kemarin saya kerja di rumah kemarin saya kerja di rumah Perhatikan, kemarin saya kerja di rumah. Nah, Adik-adik, ya, Adik-adik, kalau menggunakan kalimat verbal, kalau situasinya terjadi di masa lalu atau kemarin itu tidak pakai verb, verb top 1, tapi pakainya top top 2, ya. pakai top 2. Nah, sekarang Mas Bakti tunjukkan, verb 2 itu kayak gimana? Uh, Fatan dan teman-teman lain sudah ada kamus? belum ya. Um, sudah ada saya sahabat, tapi di gua. Oke, lihat ini ya, coba perhatikan. Nah, coba sambil dilihat ya kamusnya ya. Jadi adik-adik yang dimaksud kalimat kalimat kedua itu ini ya. Jadi gini top satunya itu walk ya kan. Nah kalau patan cari atau adik-adik cari itu kata kerjanya seperti ini. Ya, walk di kamus bentuknya walk walk artinya apa walk artinya apa walk itu artinya berjalan walk itu artinya berjalan. Berjalan bahasa bahasa Inggrisnya bentuk satunya seperti ini. Nah, ini yang dipakai sehari-hari ya. Kalau situasinya terjadi sekarang. Tapi kalau keduanya pakai e, ed di belakangnya. Jadi walk jadi walked. Jadi tulisannya ditambahin ed di belakangnya ya. Contoh ya. Ada walk jadi walked. Nah, bacanya ikut ikuti mas bakti ya World. World. artinya berjalan sama tapi berjalannya di situasi masa masa lalu kemarin nah kemudian pop satu itu ada study apa itu study tadi apa Matan? halo ya study bahasa bahasa indonesia apa Tadi bahasa Indonesia-nya? ya artinya apa artinya apa um I study at home ada study tadi itu apa kemarin Masa tadi kemarin Tadi itu kata kerja, kalau kemarin kan bukan kata kerja. Tadi itu artinya belah, belajar, belajar. Belajar itu tadi ya. Tadi, nah, adik adek perhatikan, work jadi work, ya. Tadi jadi started, ya. Started, nah, intinya belakangnya itu, buy tadi ya. Study jadi started, Try jadi cried. Cry itu artinya apa, Fatan? Tan? Cry ya, artinya apa? Menangis. Menangis, ya. Menangis itu, kalau menangisnya sekarang, itu cry. Tapi kalau menangisnya kemarin, cry. Jadi tambah E, tambah ed, D. Ya. Tambah E, gitu ya. Lift jadi lift, lift itu tinggal. Kalau tinggalnya sekarang itu pakai lift. Kalau tinggalnya kemarin itu pakai lift. Iya. Ini tulisannya ditambah ed semua. Nah ini bentuk masalah, bentuk masa lalu. Baik lagi, lagi ke contoh ya. Jadi adik-adik, nah perhatikan di sini. Misalkan hari ini. Hari ini saya kerja di rumah, berarti today ya, I work at home. Today, today itu berarti sekarang ya, ya kan? Ya, today hari ini ya, I work at home tuh. Ya, perhatikan bentuknya itu enggak pakai, enggak pakai ED, enggak ya. pakai ED bentuknya ya. Today I work at home, nah kalau... Kemarin, yesterday I work at home. Nah, jadi kalau situasinya kemarin, kata nah, kerjanya ditambahin e, a Perhatikan ya, ini ya. Jadi, jadinya seperti ini. Today, ya, I work at home. Hari ini saya kerja di di rumah. Kemarin saya kerja di, di rumah tuh. Kira-kira yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kata kerja, kata kerjanya. Kalau dia terjadi sekarang, maka tidak pakai ED, pakainya bentuk pertama, bentuk pertama, pakainya bentuk yang yang ini, yang ini, bentuk pertama ya. Tapi kalau Tapi kalau masa lalu, ya, kalau masa lalu pakainya bentuk yang ke kedua. Ya. Jadi ini bentuk pertama, atau pilih aja ya. deh. Kalian bingung. Nah ini bentuk pertama, ini bentuk ke kedua, bentuk kedua. Ini bentuk kedua, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Perhatikan ya. Hatikan, ya. Tuh, work artinya apa, Watson work? Kerja. kerja kerja ya ya bagus ya jadi kalau pakai kemarin yesterday kata kerjanya nggak boleh kayak gini misalkan gini ya uh, apa I work at home yesterday I work at home kira-kira salah atau benar Fatan yes salah atau benar ah. kayak gini salah harusnya pakai pakai ed bentuk kedua pakai bentuk kedua ya work yesterday I work at home ya contoh lagi misalkan ada kalimat seperti ini ya. yesterday my sister iya okay, itu dulu itu dulu, dulu. Okay, today artinya apa, Fatan? Hari hari ini. Hari ini. Today my sister price. X. Cool. Artinya bagaimana, Fatan? Hari ini. Hari ini. Hari ini saudara saya perempuan. Menangis di sekolah, nah, menangis ya, Christ. Bentuknya pakai yang top satu, top satu, Christ. Pakai bentuk pertama, tapi kalau kemarin adik saya menangis di sekolah, bagaimana? Yesterday, yesterday, my sister, my sister, apa tadi udah dikasih tahu bentuknya? Pakainya yang tak E, ed. Ya, berarti. E -D cried at, at school nah, kayak gini ya? Jadi, ini bentuk pertamanya seperti ini. Kalau kenapa kok bentuknya kayak gini? Karena peristiwanya terjadi hari, hari ini, sekarang gitu ya, hari ini. Maka, pakainya bentuk pertama. Tapi, kalau peristiwanya terjadi kemarin, pakainya cried right pakainya yang ini belakangnya ditambah e ed. Nah, ini ya. Jadi beda ya kata kerjanya. Sekarang belajar membedakan antara bentuk pertama dan bentuk kedua kedua. Nah, kemarin Mas Bakti apa minta kalian buat apa sering membawa kamus. Soalnya di kamus itu dijelaskan nanti ada bagian yang ini bentuk-bentuk kata, kata kerja itu ada. Ini ya, oke. Ini ya, ini bentuk pertama. Ini bentuk keberapa watan yang ini? Bentuk kedua. Bentuk kedua ya. Kalau kalau situasinya terjadi sekarang pakainya satu atau dua? Satu. Satu, bagus ya. Berarti tidak ada ed ed-nya. E tapi, e tapi kalau peristiwanya terjadi kemarin pakainya satu atau dua dua dua berarti kata kerjanya ditambahin e ek tuh walk jadi walk study jadi studied try jadi cried lift live jadi lift gitu ya oke nah lanjut ya nah ini penggunaan kata kerja ini kalimat per bentuk masa lalu contoh lagi ya Sahabat, hari ini apa uh, hari ini uh, hari ini kita belajar oke okay, ini artinya bagaimana ya ada yang tahu nggak artinya bagaimana? Hari ini, ya hari ini, hari ini. kita belajar matematika. Bagus. Hari ini kita belajar matematika, Tuh, kan? Hari ini kita, kita belajar. Tuh, ya? Nah, karena ini bentuk pertama, artinya situasinya terjadi sekarang, hari ini, maka menggunakan bentuk pertama bentuk pertama yang ini ya. Nah, kemudian. Kemudian, kalau kemarin bagaimana? Ya, Yesterday, kita belajar sejarah bagaimana? Kita belajar titik-titik sejarah. Sejarah itu history. History itu sejarah. Nah, ini bagaimana? Belajarnya, bentuknya... Study ditambahin ide. E -D. Bacanya tuh ED. Bacanya bagaimana? Saya tahu, Mister. Spedit ya. Yeah, spedit. Nah, spedit. Nah, gini ya. Tuh. Yeah. Jadi ada merah terus tambah tambah ED. Nah, ED. E ini, ya. ini ya, perhatikan. Di diikutin saya ya. Walk, ini walk ya. Apa artinya walk? Apa artinya walk? Kemarin sudah ya waktu kelas ini ya waktu apa waktu dulu ya. Bekerja bukan work itu berjalan. Ya. waktu itu berjalan. Kalau bekerja itu work. Ya. Bekerja itu work. Yang ini ini work. Ini bekerja. Ya. Jadinya work. Ya. Work bukan worked dibacanya bukan worked tapi work. Ada dehnya di belakang. Jadi kayak kayak deh mati di belakang ya. Work. Ini ya coba walk itu artinya ber apa perjalan berja. berjalan kalau work beker bekerja walk itu artinya berjalan ya nya walk tambah ed dibacanya walk coba tirukan saya walk War. walk dengarkan ya walk uh, katanya, work ya work ya. kan mati jika terus belakangnya ada dehnya, jadi kayak bahasa Arab ya, work, coba work, work, ada nah, dehnya, ada deh di belakangnya, work, ya, work, nah, ini digunakan untuk masa masa lalu, jadi kayak lagi ya, mas Bakti ya, perlihatkan lagi ya, jadi kalau bekerjanya apa, kalau beker, berjalannya sekarang itu pakainya Uh, ini pakainya word pakai bentuk perta pertama. Tapi kalau be berjalannya kemarin pakainya bentuk kedua. Ed dua. dua. Yang pakai ed. Gitu ya. Terus kemudian ini bacanya bagaimana? Tadi. Tadi bagus ya. Ini bentuk perta bentuk pertama. Kemudian ini bacanya jadi. Nah tirukan teman-teman ya. Tadi. Nah, started. nah Bagus. Oh, ini sansel udah ada. Studit ya. Nah, bacanya studit. Oke. Okay. Nah, uh, gini ya. Perhatikan cara penggunaannya. Kalau belajarnya hari ini, pakainya bentuk pertah. Bentuk pertama. Today we study, we study mathematics. Artinya apa? Hari ini kita, kita belajar, belajar matematika. Kita belajar matematika. Okay, uh, kemudian kemarin we studied is history. Ya. Kemarin kita studied belah belajar bela sejarah. Oke, okay, Sanja. Halo. Jadra. Halo Sanja. Okay. Uh, jadi dia perhatikan, kenapa pakai yeah. studi? Ya kenapa pakai studi? Karena masa lalu nah masa lalu kemarin atau masa lalu ya bagus jadi pakainya bukan bentuk pertama tapi pakainya bentuk kedua. kedua kedua nah ini ya nah ini ada walk itu artinya berjalan untuk satunya walk bentuk keduanya walked. ya study menjadi studied ride jadi cried. Ya. lift Live jadi lift ya lift ride artinya apa kray menang, menang. menangis ya. lift Live jadi lift ya, lift inget ya lift ya jadi belakangnya itu ada dehnya lift lift Live. jadi kalau sama seperti kalian ini ya ngaji ya ngaji di apa ngaji di tempat ngaji itu ya lift jadi lift cry jadi cry gitu ya Oke lanjut ya jadi ini intinya yang terjadi di masa di masa lalu ingat ini untuk kalimat per verbal kalimat yang menggunakan kata, ker, ja. kata kerja nah kalau kalimat nominal yang kemarin ya pakai was atau pakai pakai war. War. Nah, kalau yang kalimat verbal itu pakainya bentuk, bentuk kedua ya, bentuk kedua bentuk nah teman-teman adik-adik -teman, ya yang ada ed-nya itu disebut kata kerja regu, reguler. Lihat di ini ya, lihat yang merah-merah ini ya. Ini disebut reguler, reguler verb. Reguler verb itu maksudnya kata kerjanya itu bentuk keduanya ditambahin e, ed. Oke, bisa dipahami ya? Ingat. Ah, waktu jelaskan lagi yang regular verb itu kata kerjanya verb 2-nya itu belakangnya ada e ed-nya ada ed-nya itu namanya regular regular verb artinya regular itu bahasa Indonesianya nya sesuai atau aturan sesuai aturan jadi aturannya itu ini, ed semua jadi regular verb Kemudian ada lagi yang sifatnya itu irregular. Nah, irregular itu yang seperti ini, adik-adik. Nah, perhatikan, nah, ini kalau tadi itu apa? Regu, reguler Kalau ini dia itu irregular. Nah, yang irregular ini dia itu belakangnya tidak pakai e, ed tidak pakai ED. Bentuknya itu bisa bermacam-macam. Nah, nanti Mas Bakti kasih kalian ini ya, list ya. Nanti ada PDF-nya, silakan dipelajari. Nanti dicari artinya ya. Nah, coba. Nah, contohnya ini, ada kata pop satunya itu, ini, ini pop satu ya. Supaya biar kalian Ini pop satu, ini pop pop duanya. Ini pop 1 sama pop 2 ya. Satunya itu become, oke, perhatikan ya become, become itu artinya menjadi, nah, become itu menjadi. Hukumannya tuh kan, yang sini pakai o, kemudian ini pakai berubah jadi jadi a, bacanya jadi become. Contoh kalimatnya ya, contoh kalimatnya, Bentar ya contoh kalimatnya gini, oke, ini yang irregular ya, irregular. Apa tadi irregular? Tidak, tidak beraturan atau tidak ikut, tidak ikut aturan. Today I become, oke, okay. I become a leader. Artinya apa? Saya jadi Leader apa? Pemin, pemimpin. Pemin, pemimpin. Pemimpin. Ya, saya menjadi pemimpin. Pemimpin. Okay. Ini today. Berarti hari, hari ini. Ini. Ini FAPSA. FAPSA pop 1 ya. Itu. Di Kemudian, kalau bulan lalu. Last month. Apa itu last month? Bulan Man lalu. Nah, begitu. Man itu bulan, last itu yeah. last lalu. Bulan lalu ya, nah, I became. I became a, a leader. Became itu apa? Bentuk kedua dari jadi. menjadi nah, bagus. Ini bentuk kedua dari be, become. Become. Ini become, ini become, ini be became. Ini became, ini became, became. And became. Nah, ini ya. Uh, apa? Ini bentuk kedua keduanya. Kedua. Pakai ED enggak ini? Tidak. Tidak. Nah, tidak pakai ED itu, nah, ya, ya. itu disebut irregular irregular verb. Nah, ini ya, ingat baik-baik ya. Yang tidak pakai ED itu disebut irregular irregular verb. contohnya ini. Kalau yang ini yang pakai ED ED ini. Regular verb. Regular bagus. Regular Verb, regular verb artinya kata kerja yang ter teratur atau beratur Jadi ada aturan. Aturannya. Kalau yang ini tidak ada aturan. Aturannya. aturannya. Karena yang ini itu jelas belakangnya pasti ditambah e, e ed. Kalau yang ini tidak tidak tidak tidak ada ed-nya, bentuknya itu bisa beraneka beraneka, beraneka ragam gitu ya. Nah, contoh misalkan today I go to school. Artinya apa? Hari Artinya ini apa? saya pergi ke sekolah. Nah, hari ini saya pergi ke sekolah. Ke sekolah. Today, today berarti hari ini. Hari ini fokus 1 atau verb 2? Verb 1. 1 ya, satu. bagus. Verb 1. Today I go to I go to school. school. Kemudian berarti kalau misalkan gini, ini belajarnya bagaimana? Last week minggu last week itu apa? Minggu minggu lalu. Nah minggu lalu ya last week ya last week. Kalau teman-teman ya kalau ada kata last itu artinya lalu. Lalu last week. Lingkungan lalu. lalu, last month bulan bulan, bulan lalu. lalu, last year apa tahun tahun lalu? Wow, nah, last week I went to, to school. Pakainya bukan go, tapi when when. Kenapa? Karena bentuk kedua dari go itu adalah when when. Nah, ini ya, makanya teman-teman yang ini tuh bentuknya ireguler. Bentuknya ireguler. Karena tidak pakai apa? Tidak pakai E. Tidak pakai e. E. D. ya Bagus ya, tidak pakai E. D. Maka tidak beraturan. Tidak beraturan. Karena tidak pakai E. Tidak pakai E. D. Oke, contohnya ini ya. GIF, apa itu GIF? Mem. Apa? Membe. Give artinya apa? I give you apa? Give itu artinya apa? Member. Memberi. Nah, give itu member. memberi. Memberi. Nah, give itu tidak jadi giveat ya. Bentuk keduanya itu tidak giveat it, tapi give. Nah, yeah. Give. Ya. Kemudian drive apa itu drive? Me Mengemudi. Mengemudi bagus. Jadinya drove bukan drivet ya tapi drove nah, jadinya drove ya kemudian ada for forget apa itu forget lu apa forget itu lu lupa, lupa. nah forget itu Or lu good. lupa ya bentuk keduanya itu for forget for god. Nah, teman-teman nah, ini ya, perhatikan. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi, ya, kalau yang tadi itu dia itu menggunakan ed. Menggunakan e ed. Disebutnya apa? Regular, Regular verbs. Nah, yang ini tidak pakai e, tidak pakai ed, bentuknya itu bisa bermacam bisa bermacam macam. Nah, ini pakainya disebutnya apa? Irregular. Artinya tidak tidak, tidak beraturan aturan, atau tidak beraturan atau tidak teratur, gitu ya. Kenapa, kenapa sih tidak teratur? Karena tidak pakai e, tidak pakai ed. E nah, yang atas ini disebut beraturan karena dia pakai e. Ed. E ya. Ini ya, contoh lagi ya, misalkan. Nah ini bentuk reguler ya. Regular itu pakai e, pakai e. Contoh lagi misalkan. I uh, this morning. Artinya apa this morning? Pagi pagi. Pagi apa? Pagi i? Pagi ini. Nah, pagi ini bagus. Pagi ini this morning. I wake up Bangun. bangun, saya bangun lebih pagi, lebih cepat. Lebih, lebih cepat, eh, oh, lebih cepat itu, lebih cepat, uh, early itu lebih cepat. I wake up, wake up itu artinya apa? Bang, bangun, bangun. Nah, ini ya, bangun. Nah, terus kemudian, kalau kayak gini, yesterday I titik-titik. Nah, wake up itu bentuk keduanya apa? Get up. Bukan wake up itu bentuknya, bentuk keduanya walk. Oh walk. walk up. up. Walk up. Tuh, kan. Beda kan? Kalau yang ini ya. Kalau yang Saya ini. Saya bangun ya. lebih oh. lambat. Nah, late itu terlambat ya. I woke up late. Saya bangun terlambat perlambat atau, atau kalau bahasa Indonesia itu bangun kesiangan gitu ya, kesiangan iya. itu late nah perhatikan dia itu wake up ya bentuk keduanya itu bukan wake up ya nggak pakai ed tapi jadinya walk walk up up nah, ini ya ini yang enggak pakai ed ed ini disebut irregular ire Nah, yang pakai ED, ED, yang ini contohnya itu disebut reguler. regulat. Nah, ini ya. Oke. Dikan lagi ya. Nah, ini contohnya. Nah, terus bagaimana cara membedakan mana yang pakai ED, mana yang tidak? Terus kira, -kira cara mencari ininya bagaimana, Mister? Caranya adalah meng menghapal, dihafalkan. Jadi tidak perlu dihafalkan yang yang reguler. Yang reguler ini tidak perlu dihafalkan, yang pakai EDED. -ED. Ya, yang, kan, yang yang yang, di, yang, di, yang, di, yang dihafalkan itu yang ire yang regular, yang tidak ter teratur. Kenapa? Karena bentuknya itu lebih lebih sedikit daripada daripada regu, reguler. Bentuknya itu lebih sedikit. Nah, jadi kalau belajar bahasa Inggris, kalau pengen pinter, adik-adik itu menghafal irregular, irregular verb, artinya kata kerja yang tidak berak, tidak beraturan. Oke, ya. beraturan. Nanti nanti listnya Mas Bakti kasih ya, ada nanti saya tunjukkan ya. Sebab. Nah ini ya, coba nanti tugasnya nanti di akhir. Nah tapi contohnya ini. Nah ini ya, tuh ini namanya kata kerja tidak berak. Tidak beraturan, kata kerja tidak beraturan. Ini ada banyak nih, ada awake. Awake itu bangun. Nah, ini bentuk keduanya, ini bentuk ketiga, bentuk ketiga. Jadi, kata kerja itu adik-adik, itu ada bentuk satu, bentuk kedua, bentuk ketiga, nah. ketiga. Nah, untuk yang masa lalu, yang itu pakainya bukan bentuk ketiga, tapi cuma bentuk ke beberapa ke Kedu? kedua. Dua, atau pas simple gitu ya? Nah, ini ada kalau ketiga untuk apa, Mister? Kalau ketiga itu nanti untuk bentuk pasif ya, bentuk pasif sama tensis tertentu. Nanti akan kalian akan belajar ini. Kalau sudah SMP ya, kalau sudah SMP, SMA itu belajar yang pakai ketiga. Untuk level kalian itu masih bentuk satu sama bentuk kedua, kedua dua, dulu ya. Nah, ini. Jadi ngapalinya tetap satu dua tiga ya ngapalinya satu dua tiga tapi yang dipakai itu satu dan dua dan dua yang yang tiga itu nanti nanti tetap dipakai tapi nanti di, nanti kalau apa sudah besar nanti kalian diajarkan ini karena ini levelnya masih belum sampai sini kalian contoh ya ada kata ini ya uh, cut cut itu apa Memo. memotong Memotong, nah, adik-adik, cut itu bentuk satu, dua, dan tiganya itu sah. sama, sama cut, cut, cut semua tuh. Lihat, sama cut, kos juga ya Ya Kos-kos-kos Nah kos, kos, gitu ya. Nah, kam itu apa kam? Come? Ya, come. datang. I come to your to your house. Saya datang Saya rumah Saya rumah. Saya rumah ke rumah. cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, Tam itu berubah jadi kem. Tam berubah jadi kem. Bentuk ketiganya, bentuk bentuk ketiganya itu balik lagi menjadi tam. Mister? Kalau Mister? Oh ya, Mister, lagi jaringan ya, adik-adik ya. Sebentar, tunggu. Baik. halo Adek Adek halo halo halo Mister ya tunggu sebentar ya tunggu sebentar ya tunggu sebentar ya baik tunggu sebentar ya masih azan soalnya Tunggu. Halo, benar ya. Halo, jadi, halo di, halo Mbak Kina, halo. Halo. Ya, Mister. Uh, tolong di pause dulu ya. Saya izin Mas Bakti izin live sebentar ya. Mas Bakti ini dulu sebentar. Laptopnya Mas Bakti ini apa agak lemot sebentar ya. Ini aja. Kalau uh, nanti kalau misalkan ini di apa besok itu diulang lagi ya. Karena memang materi materi ini sangat sangat penting. Jadi dan juga sangat rumit. Jadi diulang dua kali nanti, nanti besok tetap dia akan diajarkan lagi ini teman-teman ini itu adalah bentuk uh, kemarin ya, atau bentuk masa lalu dari dari kalimat per kalimat perbaikan kalau yang kemarin itu kalimat nomi nominal itu tinggal pakai tuh to, to be antara was sama worst sama word. Word. tinggal di tinggal dicocokkan gitu ya uh, maksudnya kan setiap setiap subjek itu punya kata kata uh, to be masing-masing. Jadi jangan jangan I gitu jangan ya. Dicari pasangan pasangannya. Yeah. Oke. Okay. Nah, verbal itu pakai kata ker kata kerja. Nah, kalau kata kerja berarti dilihat dulu dia apakah dia itu reguler atau ire ireguler yang yang irregular, yang reguler itu belakangnya ditambah e, ed, e, nah, belakangnya ditambah ed itu, try jadi jadi try, pride. study jadi study, study. Nah, work jadi worked. work, pakai ed ya. Nah, yang irregular bentuknya itu bermacam, bermacam-macam. Tuliat, nah, perhatikan ya, itu ada. Ada ada bikam menjadi bi be, ya. go jadi jadi wen, ya. walk up jadi wake up jadi walk apa jadi walk up. Nah jadi walk up tuh kan nggak ada ededian kan nggak pakai ededian kan makanya yeah. ini disebut ire, irregular. Sanja ada pertanyaan Sanja? Anda baru gabung, ada pertanyaan, Nanda? Intinya itu ya, jadi dicari apa? Apakah dia reguler atau irre? reguler Ini ya, contohnya, ini contoh irregular lagi nih, ada di sini. Ada pitch itu apa? Menga? Menga? mengajar mengajar bagus teach ya, itu mengajar ini bentuk pertama bentuk pertamanya teach bentuk keduanya berubah jadi thought, Ya, talk oh. bring bring itu membawa membawa ya. bring itu Bawa. membawa berubah jadi rock Nah, ya contohnya ini kalimat bawah ini saya bro new Sorry, pot ya. Ini pot. Pot itu dari kata buy. Buy itu Bayar. apa? Bukan. Buy itu membeli. Membeli. Bagus. Bentuk keduanya pot. Ya, pot. Pot. Sheila pot membeli membeli komputer baru baru. baru. Last weekend artinya apa? Hmm. Akhir pekan yang lalu. Akhir yang lalu, atau akhir pekan kemarin, ya. saya lah like, buat a new computer last Weekend kan. jadi pakainya itu bentuk kedu kedua, kedua kenapa? Karena terjadinya di masa lalu, di masa lalu. yaitu minggu-minggu lalu atau akhir pekan yang lalu. Jadi, kalian perhatikan ya, ingat. Kalau terjadi hari ini, pakainya verb satu. Tapi kalau terjadinya di masa lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, tiga hari yang lalu, pakainya bentuk kedua. Bentuk kedua. Oke. Ya. Contohnya nih. When I was a child, ya. When I was a child artinya apa saat saya masih masih kecil, kecil ya I played the saya bermain ya, piano ya, no. tuh kenapa kok pakai played karena karena reguler reguler bagus ya kalau reguler itu belakangnya pakai e ed e kenapa pakai played karena di masa di masa lalu, lalu gitu ya Kemudian dona visited Paris. Artinya apa? dona berkunjung, oh ya, berkunjung ke, Paris. Paris. ke Paris. Kenapa pakai ed? Karena regu reguler. Reguler, nah, gitu ya. Be careful with spelling changes. Artinya hati-hati dengan ed-nya. Jadi harusnya ngasihnya harus be benar, gitu ya. Nah, ini kalau tadi contoh apa ini? Regu, reguler, reguler ya. itu yang belakangnya e, ada yang irre, irregular, yang tidak apa, tidak ter, tidak, ter, ter, teratur ter atau tidak teratur atau tak tak berat beraturan. Ada. Ada. Contoh, last week I send you a letter tu, lalu nah, ya. Mengirimmu. saya mengirimu. Eh, apa? Mengi? Mengirim? Send itu mengirim. mengirim, mengirimkan musuh sebuah, iya. su sebuah surat. Nah, ingat bentuk satunya itu send yang ini ya pakai Ser. ed. Tapi bentuk keduanya send pakai pakai e. t. Nah, itu ya. Contoh, the student the student had an English accent. Artinya apa? have itu artinya pu punya-punya satunya have yang ini berubah menjadi head-head had. jadi enggak pakai ed ed gitu nah they do a good job bentuk lampaunya they did a good job do itu artinya menger, mengerjakan mengerjakan atau melakukan ya. pakainya <tutup> do, bentuk keduanya jadi did did Ya, tuh kan nggak pakai ED semua. Nah, ini disebut ira, Irregular. Irregular. nah ini ya listnya ya. Dia nih ya dilihat ya, ini ya coba perhatikan di sini ya. Nah, ini bentuk yang nggak pakai ed dia. Contoh tuh ada it, itu tuh apa? It apa? Makan, makan it itu bentuk satunya, it bentuk keduanya, A it. it, it bacanya it ad Bentuk ketiganya I. Eat. Eat. Nah, nanti kalau di yang masa lalu misalkan kemarin saya makan roti berarti yesterday I eat. I. ad ad bagus. Ed. Yesterday I, I eat. Bread. bread. Bread itu artinya roti. roti. Bread. Nah, itu ya. Coba, uh, kita, ini ya, nanti disambung besok ya, tapi kita tutup dengan kuis ya, coba. Uh, apa ya, mulai dari apa ya? Nah. Oke, okay, Sanja, halo, Sanja. Ya, Mister. Sanja, ini right itu artinya apa, Sanja? Yang bawah ini, right. Mana, Mister? Yang bawah ini. Kelihatan enggak? Yang ini. Of. Uh, Artinya apa? Write. itu Penuh? Menulis. Nah, menulis. Kalau hari ini saya menulis surat bagaimana? Today I today today, today I I write. Bagus. I write oleh uh, paper letter, letter, letter. Surat itu letter. Kalau paper itu kertas ya. Letter itu artinya surat. Kalau kemarin saya menulis surat bagaimana? Yesterday. Yesterday I, I wrote. Rot, bagus. I wrote a, a letter. Bagus, kayak gitu ya. Jadi kalau menggunakan masa lalu itu tidak pakai bentuk per pertama tapi pakai bentuk kedua. Kedua gitu ya. Pakai yang I, pakai yang ini. Tuh ya. Nah, selanjutnya ya. Terus kemudian, uh, Didi, halo Didi? Ya, yeah, Mister. Didi, uh, Didi tahu nggak arti kata sleep? Yang ini? Tidur. Tidur ya. Oke, sekarang saya tanya ya. Uh, hari ini saya tidur bagaimana? Today I... Today I sleep. Nah, I sleep. Bagus, hari ini saya ti tidur. tidur. Kalau kemarin saya tidur, bagaimana? Yesterday I sleep it. Lihat, ya, ini. Ini bukan sleep, tapi slap. Slap. Ya, slap. slap. Slap. ya. Oke, okay. ya. okay, coba lagi. Sanja, halo? Sanja, Sanja lo. Halo, Sanja. Ya, Mister. Oke. Okay. Kalau hari ini saya lupa. Bagaimana, Sanja? Hari ini saya lupa. Nih, kata kerjanya. Today I... Today I forget. Bagus, ya. Kalau kemarin saya lupa. Today... Eh, yesterday kemarin. I Bagus, ya. forgot. Nah, yesterday I forgot. For God, gitu ya. Jadi kalau situasinya sekarang itu pakainya per satu. Uh. Tapi kalau kemarin atau di masa lalu, ya bisa minggu lalu, bisa tahun lalu, bisa dua hari yang lalu itu pakainya for dua. For dua. Jadi apa? For, for God. Gitu ya. Kemudian Didi, uh, satu lagi ya. Fatan uh, udah selesai sholat belum, Fatan? Halo Fatan udah sem udah ya oke okay. habis ini saran ya oke okay. uh, Didik, coba uh, Didi uh, saya hari ini menggambar uh, menggambar binatang bagaimana today nih kata kerjanya menggambar tuh ini today yang ini ya yang draw ini ya sini today I I draw draw Draw draw. Draw. Ay, draw apa? Binatang apa? Binatang Apa binatang bisa inggrisnya? Masa lu? Masa binatang nggak bisa? Lupa mister Ani? Animal. Animal. Animal. Animal kan? Berarti diulang lagi. Hari ini saya menggambar binatang. Coba. Today I draw animal. Bagus. Nah, sekarang di ini. Apa? Sekarang di... Sekarang dirubah. Kemarin saya menggambar uh, hewan. Bagaimana? Kemarin. Hmm, yesterday I drew animal. Drew ya. Drew. Jadi drew. draw, drew, drawn gitu ya. Apa oh, drew, drew. Nah, drew I drew one. Oke. Okay. Terus kemudian Patan, halo Patan. Halo, Oke, okay, Patan. Kalau hari ini saya apa? Saya minum susu bagaimana? Hari ini saya minum susu. Today Today I, I ini ya yang ini. Yang ini. drink milk. Oke okay, bagus. Today I drink milk. Kalau sekarang gini dirubah. Kemarin nah kemarin ya kemarin saya minum Coca Cola bagaimana? Kemarin saya minum Coca Cola. Yesterday Yesterday I I drink. Hmm. Ingat kalau yang masa lalu itu tidak drang. pakai bentuk ini, bentuk sama tapi pakai bentuk kedua kedua yang di sini. Ini ada drink, bentuk keduanya apa ini bacanya? Drink. Drink, ya drink. Drink. Coba. Yesterday diulang lagi. Yesterday. I drink. I drink. Kora kora. Udah gitu, I drink Coca-Cola begitu ya, jadi Fatan, kalau peristiwanya terjadi hari ini. Pakainya bentuk pertama, bentuk pertama yang ini, yang pertama ini. Kalau terjadinya di masa lalu, pakainya bentuk kedua, kedua. Nah, ini adik-adik, nanti saya kasih ya. Coba kalian hafalkan ya, bukan hafalkan gini aja. Nanti kalian pilih salah tiga aja, buat tiga kalimat menggunakan bentuk kedua. Kedua, yang ini ya, pas simpel ini ya, mas. Perti kasih tanda ya, nah ini ya yang pakai yang ini ya, yang ini yang bentuk kedua ini ya. Jadi pilih salah satu, tinggal dicari artinya di kamus ya, artinya apa gitu. Kemudian dibuat kali kalimat, pilih salah tiga aja, tiga to. nggak usah banyak-banyak. Kalimatnya dari bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris ya, di Inggris kan langsung usahakan kita. Kita kita makan nasi misalkan. We yesterday, We ate uh, rice. Gitu. Ate, Menggunakan ya. artinya juga nggak, Mister? Nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu pakai artinya. Langsung bahasa Inggris saja. Ya. Yesterday I ate uh, misalkan rice. gitu ya Jadi pakai yang ini ya. Nah, jadi Buat berapa labanya. barisan? Tiga aja, tiga aja. nggak usah banyak-banyak. Nanti habis ini ada lagi tugasnya. Jadi pilih salah salah tiga top. Nah ini ya, ini bentuk apa? Ini ire irreguler. Nah, irreguler itu apa? Yang tidak ada. Tidak beratur. Ya tidak beraturan, tidak ada apanya berarti. Tidak ada ed ed-nya ED tidak pakai ed ya. Kalau yang beraturan itu pakai pakai apa? Pakai Pake ed ed. Nah, kalau kalian ingin pintar, ingin pintar bahasa Inggris, itu menghafalkan yang irreklaimer karena jumlahnya itu lebih sedikit daripada regu reguler. Ingat ya, oke, okay. oke, okay, sampai sini ada pertanyaan, adik-adik. Tidak ada, Mister. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan besok. Kita ulang lagi, tapi dengan variasinya karena... Hari, besok nanti akan saya ajarkan yang bentuk negatifnya, misalkan saya tidak makan kemarin, nah, itu gimana? Nanti akan saya ajarkan uh, ini apa uh, besok ya, besok hari Kamis ya, jadi datangnya. dikumpulinnya ya. kapan Mister yang tadi? Besok, besok aja, besok kan ada kelas lagi ya, besok aja. Ini saya kasih dulu ya, sebentar, jangan lip dulu ya. Uh, Mbak Ega lo, uh, uh, dari Wakaf Manual ada yang pakai laptop enggak Oh, halo mister ada yang pakai laptop enggak ada mister Oke nah, ini ya saya upload ini ya materi buat anak ini ya anak apa anak Junior ya tolong nanti di share di grup ya bentar saya saya share di ini ya di kolom chat ya soalnya kalau pakai WA itu lama WhatsApp WhatsApp WhatsApp itu lama nanti ya. like, mister Nah ini ini yang sering saling, apa sangat sering dipakai? Ya. Jadi, diapak di kira-kira yang sehari-hari aja, ya. Ingat, ya, kan ya, bentuk satu, dua, dan tiganya. Nanti yang dipakai itu bentuk satu, dua, bentuk tiganya itu dipakai untuk kalimat pasif atau kalimat tensesnya yang lain. Ya. Jadi, nanti kalian ini apa-apa aja dulu. Nanti kalau sudah hafal, giliran sudah hafal itu nanti gampang. Uh, sudah terkirim, Mbak Mbak Gina? Yang pakai laptop siapa? Mbak Sri. Mbak siapa? Sri, Mister. Mbak Sri sudah ada belum di kolom chat? Sudah, Mister. Ini sudah. lagi di-download. Ya, di, tolong di-download ya. Nanti di-share di ini ya, apa grup junior ya. Baik, Mister. Oke, okay. Intinya, teman-teman ya, ingat, buatlah, adik-adik, buatlah tiga kalimat dari kalimat ini yang menggunakan... POP 2, artinya terjadi kemarin atau bulan lalu. Pokoknya di masa lalu, gitu ya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Bakti tutup dulu karena Mas Bakti belum sholat. Ya, nanti kita lanjutkan besok. Ya, kemudian kita lanjutkan hari, hari Sabtu. Jadi, hari Minggu ini ada tiga pertemuan untuk mengganti uh, hari Sabtu yang lalu, gitu ya. Oke, okay, uh, Mas Bakti tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak siapa? Mbak Tina ya? Atau Oke. Okay. Saya izin leave dulu ya. Saya belum sholat soalnya. Baik Mister. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih kepada Mister Waktu Nung sudah memberikan materinya pada sore hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya. ada adik, adik sudah mengikuti mengikuti kelas mulai dari awal sampai penutupan. Dan sampai jumpa besok. Besok lagi ya. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini ada baiknya kita membacakan doa surat oh ya, Membacakan kita mengakhiri membaca doa kaparul majelis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shalallahu Wa Baik. Terima kasih adik-adik. Adik.